Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang dipergahi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu neraka Jahim ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan seribu bulan. Siapa yang dihalangi kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi.